Kau kena jaga, buat engkau rumahmu. Dengarkan, ada apa yang lebih dulu, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat yang diserahkan oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan kepada kami, tentunya ini menjadi tanggung jawab besar untuk membesarkan Partai Amanat Nasional di Jawa Barat. Menurut saya pemberian amanah ini adalah merupakan Uh, munculnya kepercayaan atau peningkatan kepercayaan kepada kepemimpinan perempuan yang diberikan oleh internal partai politik dalam hal ini adalah uh, ketua partai uh, yang mana perempuan juga bisa uh, bersinergi uh, bersama para pimpinan lain yang saat ini memang sangat didominasi oleh laki-laki untuk kemudian bisa memberikan pemikiran-pemikirannya di dalam keputusan-keputusan strategis partai. Uh, kalau saya melihat gerakan perempuan sesungguhnya dari zaman uh kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan juga sudah banyak sekali pergerakan perempuan tidak hanya dalam tataran lingkup sosial tapi juga dalam politik entah itu di dalam sebuah institusi organisasi perempuan ataupun organisasi-organisasi uh, kemasyarakatan uh, Bagaimana sekarang di Jawa Barat menurut saya banyak juga perempuan-perempuan mulai terlibat di dalam organisasi uh, kemasyarakatan ataupun organisasi sosial ataupun organisasi politik menjadi ketua-ketua organisasi uh, politik ataupun sayap partai. Uh, dan ini menjadi sebuah hal yang menggembirakan menurut saya artinya perempuan memiliki wadah uh, untuk mencurahkan pemikirannya, untuk kemudian juga mencurahkan uh, keinginannya dan semangat kerjanya yang tidak melulu hanya berpikir terkait dengan bagaimana mengelola uh, keluarga, mendidik anak, dan juga kemudian uh, mencerdaskan dirinya di dalam konteks pendidikan formal. Jadi menurut saya keterlibatan pergerakan perempuan di dalam partisipasinya di dunia politik ini juga penting untuk di, diberikan luang, diberikan uh, keleluasaan sehingga perempuan bisa menunjukkan kompetensinya tidak hanya dalam urusan keluarga ataupun sosial. Yang terpenting adalah bangun kepercayaan diri. Yang terpenting adalah perempuan bisa membangun, mengembangkan network, ataupun relasi dengan para elit partai, dengan para elit organisasi-organisasi kemasyarakatan, ataupun organisasi saya partai, sehingga bisa memunculkan uh, kemampuan dirinya, memunculkan kemampuan komunikasinya, sehingga perempuan bisa memberikan uh, uh, apa ya, sebuah pertunjukan dirinya bahwa saya mampu, saya bisa, dan saya bisa memberikan manfaat, sehingga masyarakat percaya bahwa kehadiran perempuan bisa memberikan manfaat tidak hanya dalam bidang sosial, tapi juga dalam bidang politik